Carlo kita istilahnya ke Malaysia eh kan Saya juga ada rencana Dan sekarang masih menabung guys Asli ini bener banget Saya lagi menabung dan masih tipis banget Tabung <laughs> Dan ya pasti kita akan menginap di hotel macam itu Ataupun tempat-tempat yang murah macam itu Nah di sini saya juga penasaran ingin tahu 5 hotel murah dan rasanya itu kayak bintang 5 Jadi bukan hotel di bintang 5 ya Tapi rasanya, rasa ya eh, kan Yang kita dapatkan dari hotel itu merasakan ya kan Serasa bintang 5 seperti itu guys Dan ya ini daripada serba menarik Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya Dan ini sudah 2 tahun yang lalu guys Videonya ya Nah mungkin di tahun sekarang 2022 mungkin beda lagi Ya kan Nah langsung saja kita upload videonya guys Let's go Alright Serba menarik Subscribe ya Subscribe guys Oke okay. The Hulo Hotel Galeri, Jalan Cangkat Tambil. Bukit Bintang Wih cantik bangunan dia guys. Oke, okay. 400 meter dari Wijaya Square. Oke, okay. Times Square. Oke. Okay. Eh dekat lah dengan Times Square ya. Wow. Setiap kamar hotel bukit di dekorasi dengan gaya nuansa abu-abu serta dilengkapi dengan TV layar data dan pembuat kopi dan teh. Wow, ini ini ini lobi ya. Lobi apa kamar nih, guys? Oh my god, kenapa ada gambarnya gitu? Kamar mandi pribadinya memiliki pancuran, kamar-kamar tentu menampilkan pemandangan kota. Alright. Agak-agak gimana gitu ya? Hotel ada gambar kayak gitunya, guys. Patung gitu ya. Oh, ini nuansanya patung-patung gitu ya. Kayak luar-luar negeri gitu ya. Oke, okay. kamar standar queen RP, Rp290.000. Oh, oke, okay, oke, okay, Ah. Okay. Oh. oh, ini Indonesia, guys. Harganya oh, murah ya. 290.000 doang semalam ya kan? Mantap, murah-murah-murah. Asli murah banget. mantap sih patung seni dan lukisan dalam properti oh oh itu guys kamar mandinya guys we mantap ya oke okay. keren sih saya kira uang ringgit tadi ternyata orang uang-uang Indonesia itu 290 murah Oke, okay, nah di sini bisa deket juga Jalan Ampang 110 meter Golden Screen Cinemas in Golden Triangle, oke. Okay. Pavi oh ada paviliun oh, ini cuma 1 kilo akuaria ke. Oh, pusat kota Kuala. deket banget berarti ya ini Hulu. Oke. Okay. Ini serasa bintang 5 guys, padahal hotelnya bukan bintang 5 gitu ya. Mantap-mantap-mantap yang kedua apa ya ceria hotel bukit bintang oke okay. ceria hotel bagus bangunannya oke okay. 10 menit aja jalan kaki menyediakan akomodasi yang nyaman dengan bed bathtub oke okay, di kamar mandi dalam WiFi tersedia gratis di seluruh area hotel. Oke, masih bernuansa ke patung-patungan ya guys ya. Masih ada kuda kayak gitu ya. Kuala Lumpur Convention Center dan uh, Chinatown yang Semarang berjarak. Oh, 15 menit doang. Oke, ini kamarnya. 1 jam 15 menit ya ke Internasional Kuala Lumpur ya. Oke. Mantap, sih, asli Gambar Supriyon single. Oh, ini ini masih 310 itu standar lah, standar kalau di sini ya. Kalau di bawah 300 tuh lumayan murah, guys. Murah asli murah. Ini masih tergolong tergo Oh, ini superior ya, guys, 310. Berarti kalau di bawahnya itu kayak double queen ah enggak sih kayaknya ya tanda kayak gitu guys yang satu kasur gitu doang mungkin di bawah 200 juga ya enak kamarnya sejuk kayaknya pemandangannya enak weh mantap ini guys iya sih mantap kuat ya kuat untuk bersantap anda dapat menikmati masakan khas lokal di jalan alor dapat dicicip oh 15 menit Oke okay. Nah ini terdekatnya guys Kita bisa lihat ya pavilion Kuala Lumpur Oh ini lebih jauh daripada yang tadi ya Kalau tadi itu cuman di bawah 1 kilo gitu 400 ya kan Tapi kalau yang ini ini lebih ke 1 kiloan lebih ya guys ya Oke okay. Tapi termasuk murah sih 310 dalam semalam ya Jalan Tun Perak, Chinatown, Kuala Lumpur, Big M Hotel. Oke, ada Meggy juga di bawahnya. Enak banget ya. Kalau tinggal mau makan tinggal ke situ. Hotel ini dapat dicapai 5 menit Jalan kaki Merdeka Square. Oh, Sogo Shopping. Oke, Central Market. Ini ini kayaknya agak agak deket ya. Alright. Hostel oh, kamar memiliki asai TV layar data dan kamar mandi pribadi dengan shower. Oke, okay. enak guys. Ininya juga. Oke. Okay. Tapi di sini agak sempit dikit ya. Nah, ini kamar mandinya di sini soalnya. Ya yeah, uh, lebih sempit. Oke, okay, standar queen hmm, 340. Oke. Okay. Mantap sih. Cuman uh, agak sedikit sempit ya guys ya. Hotel ini berjarak 1,1 dari The KLCC dapat dicapai 10 menit dengan berkendara, oke. Okay. Lumayanlah. status dari Dinner Sky. Oh, deket ya, lumayan. Oke. Okay. Hampir berdekatan juga dengan yang sebelumnya kayaknya ya, atau gimana ya guys ya? Saya kurang tahu suasana di sana. Teman-teman yang sudah tahu, coba di komen ya. Wow, penuh, apa penonton? Pemandangannya enak banget. Station Point Hotel, oke yang keempat, guys. Ya, keren sih. Memiliki teras hotel ini terletak di Kuala Lumpur, wilayah persekutuan Kuala Lumpur sejauh 2,4 berjaya di Times Square. Oke, lumayan ya. 2,4 jaraknya. Hotel bintang tiga, hotel bintang 3 tapi serasa bintang 5. Keren. Serta kamar-kamar AC, wifi gratis dan kamar mandi pribadi. Ya, hotel bintang 3 kayak gini. Oke. Wow. Yang tambah cendela tiga ribu, oke. Yang ada cendelanya pasti 350an ya. Sebentar guys. Berarti kalau uh, sekitar seratus ringgit ya, kalau iya bener. Kalau tiga ribu itu dua tahun yang lalu sih. Mungkin sekarang sudah 150 mungkin. Oke. Wah, enak. Oke, okay. Powernya mana ya? Oh, yang di atas sih itu. Oke, okay. jalan Petaling 90 meter, Srikwil Maham Mariamman 300 meter, Pavilion Kuala Lumpur 1,7. Oke, okay, Aquaria KLCC 1 yang ya nomor 5, kayaknya ya, nomor nomor berapa ya tadi ya? Nomor satu kayaknya itu bagus banget sih tadi yang 290 itu guys. Sweet in nomor 5, sweet Chinatown. Banyak banget bule-bulenya. Satu jam berkendara dari Bandara Internasional Kuala Lumpur, satu jam guys. Lumayan ya. Sama kayak di sini ke mana ya guys ya? ke Klaten. Oh, kayaknya ke Klaten sih. Kuala Lumpur menyediakan restoran dan kamar-kamar modern. Hotel ini hanya berjarak 5 menit berjalan kaki ke Pasar Seni, oh, Stasiun Putra dan Plaza Rakyat. Ah, oke. Okay. Lumayan dekat sih 5 menit berjalan kaki loh. Enak dalamnya juga. Oke, okay, superiornya 376. 376.000 guys. Hmm, angka yang tergolong murah kalau di sini ya Kalau di Indonesia 376 Di bawah 400 itu termasuk murah guys ya Kalau bintang 3 segitu Oke dengan fasilitas tentunya yang kita lihat sekarang uh, Toiletnya bagus bersih ya kan Kamarnya juga bagus gitu kan Oke Oke okay guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi 5 hotel murah rasa bintang 5 di Kuala Lumpur. Jadi memang hotelnya tuh kayak bintang 3 seperti itu dan ya kan, rasa di dalamnya ataupun suasananya itu seperti bintang 5 guys. Saya pernah istilahnya di bintang 3, saya pernah juga istilahnya tidur di bintang 5, ya kan. Bintang 10 belum guys. <laughs> Dan saya juga istilahnya pernah ke hotel uh, waktu itu juga hotel termahal di Mekah seperti itu ada di apa namanya kalau kalau dulu kan Zam Zam Tower bukan Fairmont kalau sekarang Fairmont ada juga itu di depan paling depan seperti itu yang sebelah kiri ya kan. Nah, itu ada di sini, ada sofa. Nah, sebelah sininya itu, guys. Ya, nah, di situ itu hotel paling mahal, dan saya juga membawa di situ tan sri, ya, tan sri, dan juga ada raja juga. Nah, di situ, guys. Nah, itu waktu saya menjadi moto di sana, dan ya, mahal banget sih. Satu malam itu sekitar seribu real, ya, satu malamnya, dan itu kayak gaji saya berapa, berapa kali kerja gitu, guys. <laughs> Dan itu kayak Wow mahal banget Terus ada uh, orang Malaysia juga yang kerja di sana Terus tanya kepada saya Eh itu jemaah kamu kerjanya apa? Oh dia Tansri Dia itu apa namanya juga Raja saya bilang seperti itu Oh ya pantes kalau orang Malaysia yang segitu gitu kan Karena memang mewah banget di situ guys Asli mewah banget Dan satu kamar itu ada yang connection juga Connection kamar Jadi sekeluarga itu ada sekitar hmm, Kalau tak silap itu suami istri tiga anak Seperti itu guys ya dan disitu saya kayak masuk ke dalam itu Dan wow ini memang keren banget Dan view nya itu langsung ke Ka'bah guys Memang terbaik di waktu itu Dan juga kalau kita di sofa juga Itu sudah bagus banget Apalagi di situ gitu kan saya lupa namanya apa itu dan teman-teman bisa lihat juga di internet ataupun di Google gitu kan nah nama hotel yang di depan sebelah kiri jadi kan uh, tower zam-zam tuh begini jadi di sini ada muveempik ya kan terus di sini tuh di sininya yang sebelah kirinya itu mahal banget tapi kalau sekarang adalah Fire moon yang kayak kayaknya paling mahal seperti itu oke okay guys mungkin itu saja video kali ini terima kasih buat teman-teman semua dan ya yeah. Ini menjadi referensi buat saya ketika nanti mau ke sana gitu guys ya Nabung dulu nih kita ya kan Ini dua tahun yang lalu harganya segitu Kalau sekarang kayaknya naik pasti ya kan Mungkin 400 ya kan Atau mungkin ada hotel di bawah Harga 100 ringgit, guys. 50 ringgit atau gimana? Komen aja di bawah ya. Oke, okay, terima kasih, teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Terbaik memang serba menarik ini. Karena yang membuat konten yang menambah pengetahuan kita seperti itu. Kalau mau melancong, udah kita tinggal tonton di serba menarik ini. Kita bisa tahu ada hotel-hotel banyak yang di-share kepada kita semua di sini. Ada lembang Bandung, ada di Indonesia, ada juga di tempat lain. Seperti itu, guys. Ya, luar negeri juga, mereka juga buat seperti itu. Nah, ini kayaknya abangnya ini suka keluyuran ya kan suka ke hotel-hotel gitu guys ya jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe serba menarik dan camojito Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh